Assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen Halo guys, kali ini aku lagi liburan bareng adek aku, Susan Nah, kita mau liburan kemana? Yaitu ke panjang Di sini lagi ada pesta lampu loh Setiap tahun juga ada acaranya, tapi temanya berbeda-beda Dan kali ini temanya seperti apa? Yuk, ikuti terus video ini sampai selesai Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian agar aku semakin semangat membuat konten-konten berikutnya. kita lanjut guys jadi ini adalah ketiga kalinya aku mengunjungi Pesta lampu di Pancao yaitu dari 2019 2020 dan ini yaitu tahun 2021 ketika 2019 aku waktu itu liburannya bareng Mbak Dian ya cuma berdua aja dan itu pertama kalinya aku keliling Pancao waktu masih kerja di Cilong jaga kakek sebelum pindah ke Taipei ya guys lalu di tahun 2020 aku liburan bareng Susan dan Mbak Dian kita bertiga jalan-jalan ya nikmati lampu dari jam kalau nggak salah jam 9 malam sampai jam 12 malam kita <gitu juga nggak nyangka, saking asiknya kita muter-muter sampai semua lampu itu dimatikan guys kalian bisa cek di playlist liburan bareng ya bersama waktu di nikmati festival lampu 2020 Nah kali ini aku berdua saja bareng Susan karena Mbak Dian nggak bisa libur saat itu, jadi kita cuma liburan berdua ya. Dan Susan tidurnya di tempat aku. Besoknya dia pulang lagi ke Hualien. Kita seperti itu biasanya setiap bulan gantian. Kalau nggak aku ke Hualien, berarti Susan yang ke Taipei atau Mbak Dian. Mbak Dian susah ya karena dia cuma berdua, jadi dia susah liburnya. Tapi kalau untuk keluar sejam dua jam. Mbak Dian masih bisa diajak keluar. Sekarang kita mau lanjut lagi ke dalam stasiun Pancau seperti apa keseruan kita berdua. Nah kalian jangan sampai ketinggalan video ini terus saksikan sampai selesai ya agar kalian bisa tahu suasana uh, festival lampu di Taiwan seperti apa. Pokoknya seru banget guys. Kita sudah mengabadikan momen foto-foto, uh, mengambil video Pokoknya buat kenang-kenangan Karena kita juga nggak tahu ya kapan lagi bisa datang ke sini Oke, okay, kita lanjut terus Seperti apa keseruan kita di dalam stasiun PANCHAL <tuh> I'm sick of being cautious, I'ma go cause something. pink, can't stop this. I'ma steal everybody's thing, cut a shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thought of this. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the dark, stadium packed. Life, gonna live it up on the attack maybe I'm bad I just wanna get caught up in this life I'm crazy I'm mad do it no cap only god wants so you better go live it up cash in the bag baby baby I'm bad Baby, I'm bad Oke, hey, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita berdua sedang berada di dalam stasiun Pancho. Seperti apa keseruan kita? Kalian terus saksikan video ini sampai selesai, dan jangan lupa support terus channel YouTube Fitri Helen agar aku semakin semangat membuat konten-konten selanjutnya. Seperti apa dan di mana yang belum aku explore? Insya Allah, kalau ada waktu, ya. Buat liburan lagi aku bakalan bikin banyak video tentang liburan di Taiwan yang belum pernah saya kunjungi. Oh, di sini adalah tempat favorit bagi kita, ya. Kalau lagi jalan-jalan ke stasiun Pancao, karena di sini kita disambut dengan berbagai macam kerlap-kerlip lampu dan setiap tahunnya itu berbeda-beda, loh, guys. Kali ini temanya emang menjelang Natal dan Tahun Baru seperti ini, ya. Kalau tahun lalu beda lagi, yaitu warna-warni, kalian bisa cek di playlist e, liburan bareng bersama adek dan kakakku kemarin. Pokoknya, seperti apa keseruan kita? Yuk, lanjut terus! berada di pusat festival lampu Bancao sebelumnya saya minta maaf ya e, kenapa saya meliput atau membuat konten e, pas kebetulan menjelang Natal dan Tahun Baru karena memang temanya seperti ini ya guys Niatnya kita juga awalnya karena e, hanya liburan dan numpang lewat di sini gratis semua ya jadi nggak bayar dan kebetulan saya sekalian bikin konten walaupun temanya Natal pokoknya kita salam toleransi buat semuanya apapun itu kita harus saling menghormati ya Karena rencana juga, aku bakalan masuk tahun lagi di sini. <SILENCIO> jangan lupa ya oke okay. kita lanjut lagi ke atas ayo san uh. saya udah naik di tengah-tengah ya ini ada berada di tengah-tengah gue bakalan lanjutin lagi bikin kontennya karena sebenarnya uh, ini nggak tiap hari dan kebetulan adik saya lagi libur jadi sekarang manfaatin waktu Guys. Jangan lupa subscribe, like, comment and share di media sosial kita Well, I'ma make hell sure that I don't become you I ha! Have no regrets, yeah, outside of my chest I'll never forget what it's like to be indebted Stabbed in the back bed, I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know Turn that to gangs, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you can never own I feel this pain, you already know Turn that to gangs, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you can never own So fight and fight Ternyata di atas ini rame banget Penuh, rame Kenapa ya masih merasa lebih ramean tahun ini? Hah? kayak. Jadi kalau menurut saya ya untuk tahun sekarang lebih ke Anak-anak ya Nah kalau kalian lihat Jadi sekarang itu Temanya ya Temanya lebih ke Lego Anak-anak kita bawa anak-anak itu sebenarnya lebih seru ya lebih seru banget karena temanya itu sekarang temanya anak-anak lego banget itu permain game kayak siapa sih yang nggak tahu lego ini anak aku suka banget <laughs> ya nyusun-nyusun seperti ini itu suka banget yes ada ini <laughs> oke okay. thank you lumayan lama nih agar juga ya tangan ya <laughs> yang tegel tapi seru juga Maksudnya kalau kita bawa anak-anak itu pasti lebih seru lagi ya, Karena disini Oke okay lah mau jual lagi Karena kita udah sini ya Jadi aku bakalan lanjut hmm, Kita ke Nah, ya ke Serah. Hmm, yuk. Yeah. Ya aku selama ini sampai di jujur ya guys. Jadi aku bikin konten sampai dimonetisasi itu aku nggak pernah pakai kamera digital atau gimana, <laughs> cuma modal handphone kayak gini. Alhamdulillah, yang mending konten kita juga bagus, bisa menarik ini ya. lebih kemanjain anak-anak sih ya menurut saya jadi untuk lampu-lampunya sendiri tuh kurang kurang banget ini kita udah berada di puncak puncaknya oke okay. mending kita keliling ke lampu-lampu aja ya